Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Universitas SP di Kursi Kutang Madrasah Dan kemas dalam MTS Maju kejurusnya Sampai News berikut Madrasah Sananya Gretujung Saya selatan melaksanakan pembagian lapor tahun pelajaran 2022-2023 kepada seluruh peserta didik Kelas 7 sampai dengan kelas 9 Oleh wali kelas masing-masing peserta didik Sabtu 24 Desember 2022 Di halaman utama madrasah Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Kepala Madrasah MPSNJJ Lusana Selatan dan Juri SDIM TKI yang dalam mengatakan agar seluruh peserta didik bisa terus memperhatikan kondisi belajar Motivasi bahwa meskipun libur mereka harus tetap belajar di rumah Alhamdulillah satu semester ini luar biasa prestasi kita mengajinya juga dan sebagainya Nah jadi kita tingkatkan akan datang itu Jadi mengharap Warga Madrasa kita ini menunjukkan nilai-nilai kebaikan di masyarakat. Lagi lanjut, Kamat menyampaikan apresiasi kepada peserta didik yang telah berprestasi pada tahun pelajaran 2022-2023 baik di bidang akademik maupun non-akademik. Pembagian rapat dan pegang pengarangan peringkat 1, 2, dan 3 diberikan kepada 27 orang perwakilan dari setiap kelas masing-masing dan sebagai juara umum nilai tertinggi semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Diraya oleh Kriman Rambadani dari kelas 9A dengan jumlah nilai 2.465. Pembagian rapat dan piagam penghargaan berikut 1, 2, dan 3 untuk setiap kelas, juara umum nilai tertinggi siswa NTSM 7, Lusongan Selatan, penyerahan terapi dan medali festival olahraga tradisional dalam menangkaian Hukum Kabupaten Lusongan Selatan yang ke-72, dan piagam penghargaan hak untuk peserta didik dari NTSM 7, Lusongan Selatan berjalan dengan baik dan lancar. Sampai jumpa.